berjumpa lagi dengan Loren Jinar Barber kali mm -hmm. ini Loren akan memotong si pelanggan ini guys belum dipotong aja udah ganteng lagi? nanti kalau sudah dipotong ya gimana mau dipotong kayak gimana ini mas yang bagus ya rapi mas. yang bagus yang rapi yang pastinya yang cocok untuk masnya ya iya oke okay. oke okay Guys lihat aja nanti hasilnya mau dibentuk kayak gimana dicek dulu guys parting barangkali ada benjolan di sini sini juga beres rapi guys posisi kepalanya Oke okay, masker guys agar debu-debu rambutnya tidak masuk ya jaga kesehatan Loren mulai Saksikan guys Sampai selesai Tadi maksudnya minta bikin rapi ya, ya katanya Untuk tahap kedua Pakai kartu nomor dua diambil di tengah guys ya untuk kebentukan gradasi <tuh> oke okay, gradasi bagian tengah sudah terlihat rata dan halus tapi bagian ketiga pakai fast nomor satu ya guys untuk membentuk gradasi paling bawah ini nanti tipis guys ya diambil kira-kira 1 cm di atas telinga air sampai rata dan halus ini masih terlihat merengkaris ya diratakan ya udah tampak halus ini yang bagian paling bawah, ini pakai fast nomor satu mas tadi dikasih nol apa cukup segini aja tipisnya untuk tipisnya segini aja cukup ya cukup tidak dikasih lebih tipis lagi tidak tidak segini aja segitu aja kan udah cocok buat potongan seperti saya ini Oh, gitu nanti kalau terlalu tipis kelihatan lebih apa ya terlalu langsing kali ya iya orangnya udah langsing <laughs> sudah cocok dengan ukuran fast nomor satu guys untuk paling bawah ya jadi gradasinya cukup dimulai dari fast nomor satu ke atas oke okay, selanjutnya untuk bagian belakang guys untuk bagian belakang langsung diambil dengan fast nomor 2 ya guys tapi tadi kalau di bagian samping untuk bagian atas pakai fast nomor 4 bagian belakang langsung pakai pas nomor 2 letakkan sisir di atas untuk menahan rambut agar tidak terlalu naik mengambil Oke okay guys, lanjut ke bagian bawah pakai fase nomor satu. tidak terlalu tipis guys ya untuk pengambilan pola gradasi ya soalnya tadi si pelanggan mintanya paling bawah pakai card nomor satu biasa kalau style yang model kayak hair itu paling bawah biasa pakai nol ya Air style biasanya pakai nol yang paling bawah tapi ini tidak mengobong hair susah berlanjut untuk membentuk bodi bagian belakang guys ya siap gunakan gunting halus guys beradahnya naik ke atas Untuk bagian yang terakhir pembentukan yang paling atas, bagian yang paling atas guys. Wow, panjang banget guys. Ini 30 cm. Ada berapa bulan ini masih tidak dipotos bagian atasnya? Dua bulan, dua bulan. Diburang bagian atas atau tutup Dimana? cocoknya gimana? Oke. Okay. Yang Ya ya. Yeah, yeah. Kalau menurut garansi sih perlu di kurang ya yeah. untuk meliamakan beli. Oke, juga ya. Untuk menyesuaikan dengan bodinya ini harus dibulang yang Apa lagi udah hampir selesai nih guys penempatan pop bagian depannya coba Loren cek ulang ya hasilnya keren banget guys oh iya ini tadi Kontong dari awal sampai akhir sampai tumpahan tanya namanya yang dipotong ini, guys. Dengan mas siapa ini? Mas Mahfud, Mahfud MD, bukan. Oh, bukan. Oh, bukan. Kirain Pak Mahfud MD. Gimana, guys? Keren kan? Oke. Okay. Mas Mahfud, gimana? Untuk hasilnya ini sangat bagus. Ada yang, yang... Kurang, barang ada yang kurang barangkali, ada yang kurang? Nah, enggak ada cukup ya? cukup kuas? kuas oke okay. oke okay, guys, mas maktopnya sudah puas dengan hasilnya yang lain kerjakan dengan ini yang dia mau tadi motong sambil ngobrol-ngobrol di ngobrol, gitu, gitu. mas, ininya jangan terlalu gini mas oh ya Coba itu apa yang dikatakan oleh mak maksudnya, dan ini hasilnya. Oke, okay, Mas, final saya. Oh. Terima kasih sudah menyaksikan channel lorenz benar. Barber sukses untuk Anda semua yang sudah support dan yang sudah subscribe. Lorenzo ain, agar kalian sukses dunia dan akhirat. Kita cek dari dekat. Ya, guys, gimana hasil detailnya?